Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Mantolim Air Conditioner Oke teman-teman untuk video kali ini saya mau berbagi lagi ya teman-teman cara untuk memasang modul universal pada AC Panasonic yang seperti di video ya teman-teman ya Oke teman-teman teman-teman bisa menyimak dan bisa uh, mempelajari cara bagaimana memasang modul universalnya ya teman-teman ya Nah ini uni, apa, modul universal yang uh, akan kita pasangkan ke AC Panasonic Seperti di video ya teman-teman Itu uh, apa modulnya itu sudah lengkap dengan remote uh, Yang bisa kita gunakan teman-teman ya nah, Untuk sebelumnya kita mau kenali dulu Apa aja yang sudah uh, Ini ya teman-teman yang sudah lengkap dari universal uh, modul universalnya teman-temannya. Di modul universalnya sudah lengkap dengan termistornya uh, dan uh, sensornya teman-temannya. Nah, untuk uh, tombol manualnya itu testernya ada di sebelahan mata sensornya ya, teman-teman. Nah, dan kita hanya perlu uh, untuk soket, nah itu untuk fan Uh, dinamo indoornya teman-temannya dan itu adalah untuk soket eh uh, apa swingnya ya teman-teman dinamo swingnya ya itu ada yang besar dan ada yang kecil ya teman-teman teman-teman bisa melihat di indoor AC-nya soket swingnya itu kecil atau besar ya jika besar teman-teman ya pasangkan ke Uh, soket yang, ke, uh, yang besar dan jika yang kecil ya pasangkan ke soket yang kecil ya teman-teman ya uh, Dan ingat teman-teman harus sisakan satu kaki sebelah kiri atau kanan teman-temannya Yang uh, apa Enggak uh, bisa terpasang semua karena di soket in, uh, dinamo indoor eh, dinamo swing Rasanya itu hanya 5 lubang ya Sedangkan yang tersedia itu ada 6 kaki ya teman-teman teman-teman perhatikan uh, supaya teman-teman uh, bisa jelas menerimanya teman-teman ya oke teman-teman sekarang kita akan mencari uh, soket untuk terminal listriknya teman-teman teman-teman ya. uh, itu perhatikan uh, itu untuk uh, soket uh, listriknya uh, min plusnya teman-teman ya LN nya teman-teman dari apa listrik PLN ya teman-teman nah, dan untuk ke outdoor itu itu satu kakinya digabungkan dengan kaki sebelah uh, listrik PLN nya teman-teman ya itu digabungkan aja nggak apa-apa dan yang sebelah yang sebelah kanan ini ada adalah untuk soket ke outdoornya ya teman-teman nah ini sudah kita jelaskan, kita tinggal pasangkan ke indoor AC-nya, ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa uh, memperhatikan uh, untuk pemasangannya, uh, sebenarnya tidak sulit, ya teman-teman. Teman-teman hanya perlu uh, mencari soket fan indoor AC-nya, swing-nya, dan kabel listriknya, teman-teman. Oke, kita uh, buka dulu modul. Uh, lamanya teman-teman Oke, okay, kita lanjut. Pengenalan kabel dari udara teman-teman bisa melihat itu kabel yang terkonek ya kalau yang putih itu terkonek dengan listrik PLN ya teman-teman ya nah itu uh, kalau yang hitam itu terkonek ke outdoor ya teman-teman yang uh, ke unit-unit outdoor AC nya teman-teman ya ya nah itu yang kalau yang putih itu terkonek langsung ke listrik PLN ya teman-teman nah itu uh, yang biru dan hitam itu ke unit outdoor ya teman-teman listriknya langsung terkonek ke unit outdoor nah kalau ini adalah soket fan motor indoornya ya teman-teman ya dia ada dua soket yang besar dan kecil kita hanya menggunakan memerlukan soket yang besarnya aja teman-teman dan ini uh, kabel yang coklat ini adalah apa yang langsung dari listrik PLN ya teman-teman itu listrik dari setut AC nya teman-teman yang uh, terhubung ke listrik PLN ya teman-temannya teman, -teman ya. Nah, itu kabelnya uh, apa terkonek langsung dari listrik PLN dan itu yang warna putih juga eh, sama ya teman-teman min plus ya teman-teman ya LN nya teman-teman ya nah, kalau yang hitam itu terkonek ke outdoor AC nya teman-teman teman-teman perhatikan aja ini yang diperlukan supaya waktu pemasangan listrik eh, kabel listriknya itu tidak salah ya teman-teman ya. nah oke okay, teman-teman perhatikan dengan baik dengan seksama supaya tidak salah ya teman-teman Lo itu soket fan dinamo AC-nya. Kalau yang kecil itu tidak dipakai, teman-teman. Ya, yang kecil silahkan disembunyikan aja. Kita hanya memerlukan uh, soket besarnya, teman-teman. Ya, oke. Okay, uh, kalau yang ini adalah soket dari uh, motor swing AC-nya, teman-teman. Ya, itu soketnya. Uh, yang diperlukan untuk ke modul universal AC-nya, ya teman-teman. Oke, okay, sekarang kita langsung pasang aja, ya teman-teman. Ya, supaya lebih jelas, teman-teman perhatikan dengan baik, supaya kabel-kabel yang uh, terpasang itu tidak salah. Ya, teman-teman, nah, kita pasang dulu uh, kabel dari PLN, kabel kabel min plusnya LN -nya ya teman-temannya nah kalau itu adalah kabel yang tadi saya bilang itu uh, yang akan terkonek langsung ke unit outdoor AC nya teman-teman ya nah di atas sendiri uh, apa satu kabel eh uh, di sebelah kiri kalau yang kabel satunya langsung sudah terpasang sudah langsung tergabung ya teman-teman ya yang di sebelah kanan ya nah kalau ini soket fan uh, indoor AC-nya ya teman-teman dan ini swing no, uh, soket uh, motor swing AC-nya ya teman-teman ingat teman-teman harus sisakan satu kaki sebelah mana aja ya teman-teman entah dia sebelah kiri atau sebelah kanan ya teman-teman ya usahakan sisakan satu kaki eh uh, untuk pemasangannya ya teman-teman ya jika waktu pemasangan dan swingnya tidak berfungsi dengan normal teman-teman silakan tinggal dibolak balik aja ya teman-teman soketnya ya teman-teman ya supaya swing AC-nya berfungsi dengan normal. Oke kita tes dulu teman-teman Kita tes apakah sudah berfungsi dengan baik atau tidak ya teman-teman ya Modul AC nya ya Oke kita coba nyalakan AC nya dengan tombol manual dari modul AC nya teman-teman ya Oke nah itu sudah nyala Dan kita akan melihat apakah listrik Uh, ke unit outdoor AC nya itu ada atau tidak ya teman-temannya nah, kita coba juga dari remote AC nya Apakah sudah terkonek sudah berfungsi atau uh, belum ya ternyata yang apa dari remote AC nya juga sudah berfungsi ya teman-teman nah, dan itu adalah uh, listrik yang terkonek ke unit outdoor AC nya teman-temannya dan nah, uh, listriknya sudah connect sudah ada listriknya maka di unit outdoor AC nya uh, itu sudah pasti akan nyala ya teman-temannya oke kita coba lihat outdoornya teman-teman outdoor AC nya sudah berfungsi sudah nyala ya itu kipasnya sudah muter eh, dan keadaan unit outdoor juga berfungsi dengan baik ya teman-teman Oke kita kembali lagi ke unit indoor nya teman-teman dan ternyata di unit indoor itu fan uh, Indornya itu tidak berfungsi teman-teman ya, tidak mutar ya. Kenapa tidak mutar, teman-teman simak, eh silakan disimak. Semoga teman-teman jelas ya. Nah, kenapa fan e, indoor AC-nya tidak mutar itu karena kabel-kabel dari soketnya itu terbalik ya teman-teman. Dan untuk saat ini kita lepaskan. E, kabelnya dari soketnya teman-teman kita pasang ke modul as eh, modul universal AC-nya itu eh, apa kita balik kita tes eh, dan posisi yang benar adalah seperti ini ya teman-teman ya tadi posisinya salah ya teman-teman makanya kita buka kabelnya dari soket AC-nya ya eh, es soket fan motornya ya teman Nah, kita sudah pasang dan kita akan melihat. Nah, kita coba nyalakan lagi, nah, dan ternyata baru muter, ya teman-teman. Fan -teman. uh, uh, indoor ac ya teman-teman. Ya, nah, teman-teman harus perhatikan supaya uh, di waktu pemasangan itu tidak salah, ya teman-teman. Di waktu pemasangan selesai, semua berfungsi dengan baik, ya teman-teman. dan uh, tombol fan pada remote AC nya sudah, uh, juga sudah berfungsi uh, ke unit indoor nya teman teman ya itu AC nya juga apa fan nya juga berfungsi dengan baik kita atur dari remote AC nya juga berfungsi dengan baik ya teman teman ya. Uh, teman teman uh, tentunya juga tidak bingung ya teman teman uh, dengan video ini ya teman teman Uh, karena sudah kita jelaskan dan langsung praktekkan teman-teman bisa melihat dengan teliti dengan baik ya teman-teman ya uh, dan ingat juga untuk soket uh, dinamo swingnya itu jika swingnya tidak berfungsi dengan baik teman-teman silahkan dibalik dibolak-balik aja ya teman-teman ya diputar maksudnya diputar sampai switch motor swingnya itu berfungsi dengan normal ya teman-temannya enggak apa, apa silakan diputar tidak akan merusak uh, modul universalnya ataupun uh, dinamo swingnya ya teman-teman dia tidak akan merusak apapun ya teman-temannya nah dan untuk soket uh, kabel uh, dinamo fannya sudah kita pasang kembali tetapi pada uh, sesuai pada posisi yang tadi ya teman-teman ya. jangan dibalik karena sudah betul uh, posisinya teman-teman oke okay, teman-teman nah uh, ini semoga bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa untuk di like subscribe uh, komen dan share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman selalu uh, mohon dukungannya supaya lebih berkembang lagi channel ini ya teman-teman Uh, dan bisa membantu sem uh, semua orang, ya, teman-teman, ya, yang membutuhkan, ya. Oke okay, teman-teman, teman-teman juga bisa melihat Itu swingnya juga berfungsi dengan baik teman-teman ya, Sudah normal Dan untuk pemasangannya sudah selesai ya teman-teman Semua berfungsi dengan normal dan baik Oke okay, ya teman-teman, semoga bermanfaat uh, Untuk teman-teman semua Channel ini bisa membantu banyak orang hmm, Terima kasih untuk dukungannya semua selama ini Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam selalu perlindungan sama uh, Tuhan Yang Maha Esa, ya teman-teman. Ya, oke, okay, uh, terima kasih. Sampai jumpa di next video uh, yang mungkin lebih bermanfaat untuk teman-teman semua, ya. Oke, okay, terima kasih, dan sampai jumpa, ya teman-teman. Bye-bye.